Aduh. Pusing kali kepalaku ah. Kemana mana mau ku cari duit nih? Udah nggak kerja-kerja. Utang 6 bulan udah gak terbayar. Ini, aduh. Mau lah ditarik kereta aku nih. Woi! Di sini kau rupanya ya? Mati aku. Di sini kau rupanya ya? Udah 6 bulan kau bilang mau bayar. Memang di sini lah dari tadi, Bang. Nggak kemana-mana, aku kok? Alhamdulillah, oh, kali alasan kau. Udah enam bulan ya nggak kau bayar? Mana, mana, mana, mana. Kau bilang hari ini mau kau bayar? Aisyah. Sabar, lalu Bang. Belum ada duitku. Nanti kan kau bayar, kok aku dapat duit. Sabar, sabar. Udah enam bulan ini ya? Capek aku datang ke rumah kau. Nggak pernah kau bayar. Iya, Bang. Bukan aku menghindar. Tapi nanti kau bayar, Bang. Nanti, nanti. Udah enam bulan ini ya? Nggak pernah kau bayar nanti bang, ini kan aku lagi kerja, kerja kok mancing, mana bisa kau bayar cicilan kau? sekarang mana motornya? mana? jangan-jangan udah kau jual? ada motornya di rumah bang, nggak kubawa kemana-mana, nggak ada duit aku mengisi minyak, aku minta tolong loh bang, tempo 2 hari aja nih bang, terakhir. kau oh, pula yang ngatur ya? oke oke, aku tunggu 2 hari lagi kok ya kalau nanti enggak kau bayar, aku tarik motor kau